Halo sahabat HTML Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar pemrograman web dasar ya teman-teman. Nah untuk video ini kita akan berkenalan dengan atribut dan value. Kita akan coba untuk HTML element uh, body. Pertama kita buka dulu stone, uh, dokumen standar HTML. Udah sekali dengan VS Code ya bisa langsung muncul. Kemudian untuk tag body kita mau berikan atribut pg color. Kemudian memberikan value. Untuk memberikan value perlu tanda kutip dua ya teman-teman. Di sini kita bisa berikan warna menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan heksadesimal. Misalnya saya berikan warna di sini green bagian kita save, menjalankan pada browser, maka background di browser kita ini akan berwarna hijau. Jika kita ada teks seperti yang lalu, hello world, maka tulisan ini akan tampil pada bagian body. Seperti ini, hello world ya teman-teman. Kemudian misalnya kita perlu menuliskan komentar, tapi kita nggak mau tulisan itu terlihat. Maka kita bisa gunakan tanda, siku tanda seru, strip-strip. dan -strip. Nah, di sini bisa dituliskan komentar. Kita save dan dijalankan, dilihat hasilnya di browser. Komentar tidak akan muncul, jadi hanya hello world-nya saja ya teman-teman. Ini cara untuk menuliskan komentar. Kalau di VS Code, dia akan langsung otomatis berwarna hijau. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan body, ada atribut bg color. Kemudian value-nya, di sini kita tuliskan warna pakai bahasa Inggris. Atau teman-teman juga bisa menggunakan warna hexa ya, pakai color picker. picker menggunakan color picker teman-teman bisa dapatkan nomor hexa. misalnya teman-teman mau tuliskan FF 0000 no, no, no, no. untuk merah ya. RGB kita bisa jalankan warnanya akan berubah jadi merah. Jadi bisa dua seperti itu. Demikianlah penjelasan untuk penggunaan atribut dan value untuk HTML elemen body. Kemudian kita bisa menambahkan komentar dengan cara menuliskan sintak seperti ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.